Harga emas hari ini yang dijual di pegadaian, Kamis, 13 Oktober 2022, tampak bervariasi dengan cetakan Antam stagnan, sementara cetakan UBS naik. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp539.000, sama dari harga kemarin. Sementara itu emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp495.000, naik Rp3.000 dari harga Rabu, 12 Oktober 2022. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp974.000, tetap di posisi sama dari hari kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp928.000, naik Rp7.000 dari harga sebelumnya. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.635.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.550.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.212.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 13 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.